halo mas bro gimana kabarnya hari ini dan kita semua diberi kesehatan ya mas bro uh, spot untuk hari ini kita lagi di eh, saya lagi di dekat daerah jembatan siak duleton 2 lebih tepatnya di jalan riau ujung kecamatan payung sekaki kota pekanbaru nah ini kita bisa lihat spot kita mas bro, ini spot kita hari ini ya. nah, view kita langsung dihadapi dengan masjid nah putih, ini keadaan sekarang sungainya masih surut ya jadi kalau arusnya ke bagian sana, itu namanya ke bawah itu sedang surut kalau dia pasang itu arahnya kemari, ke atas nah beginilah bentuk ini udah kalau airnya nih sekarang lagi mulai surut nih sepertinya Oke okay, Mas Bro uh, Kita bakal coba mudah-mudahan tarikannya jos, Mak, jos pelet dari Oh, oh, oh.